to my channel Rinbubble oke okay, guys um, semoga teman-teman stay at home and keep healthy ya guys by the way guys teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa loncengnya di klik ya guys ya loncengnya di klik biar notifikasinya on jadi kalau jika saya upload video kalian bakal tahu jadi bakal Uh, lebih cepat mendapatkan info terbaru dari saya, oke okay, thank you so much jadi uh, jangan lupa guys ya, kalau misalnya iklannya muncul jangan di skip ya guys ya thank you so much, oke okay, guys jadi hari ini kita membicarakan tentang video apa guys jadi kemarin-kemarin aku sempat membaca banyak pertanyaan dari uh, subscribernya tentang gimana cara mendapatkan ini kak, guys apa tuh quest ini gimana ya jadi quest ini caranya gampang banget kalian hanya membeli candle di dekorasi jadi banyak ada yang belum tahu gimana cara membeli dekorasi ya guys ya Oke jadi sekarang bakal kita membicarakan caranya untuk player baru Oke jadi kalian klik aja bagian sini guys Oke udah kliknya guys di sini ada molnya Mall ini bisa membeli barang-barang yang kita perlukan sehari-hari seperti tas, kartu penyenawa, surat ini cuman untuk NPC yang belum ada hati ya guys ya. Dan di sini ada Material Pack, Building Pack, ada susu spesial susu, oke, okay. ada lagi uh, scale powder untuk menumbuhkan tumbuhan yang kita tanam. Kecuali tree itu ya uh, pohon oak ok dan ini ya ada bomnya ada super splinker oke okay. ada diamond scarecrow itu lebih besar scarecrow nya ada transport scroll yang uh, lebih banyak dan ada left question di sini juga bisa membeli koin jika kalian mau oke okay. diamond oke okay. Jadi yang daily gift ini, kalian hanya, ini ya guys, kalian hanya menonton iklan yang ini, guys kalian bakal mendapatkan material pack, ini bisa digunakan setiap hari Oke okay, sekarang kita kembali ke dekorasi Jadi kita bakal mencari dekorasi ini ya, uh, lilin tadi ya, yang warna me uh, kuning tadi Oke okay, jadi gimana cara mendapatkannya guys, jadi ini guys dengan harga 200, oke okay, kita membelinya jadi, kalian bisa membeli lampu yang diperlukan supaya manor tidak kelihatan gelap di sini aja, guys. Di sini ya, tempat-tempat yang bisa membeli uh, dekorasi. Oke, okay. kalian tahu nggak kalau dekorasi itu tidak hanya sekedar dekorasi? Maksudnya apa sih? <laughs> maksudnya gini guys jadi bakal aku tunjukin jadi dekorasi ini tidak hanya mempercantikan manor kita guys tapi dia ada gunanya guys gunanya kalau kalian beli kalian taruh di manor bisa menaikin prosperity kita seperti ini yang 8100 bakal menaiki 405 prosperity oke okay? sedangkan yang ini yang harganya diamond ini lebih tinggi lagi oke okay? jadi ini bisa mendapatkan prosperity sebesar 800 wow jadi dengan cara ini lebih cepat naik level up tapi saya sarankan kalian seimbangkan aja guys ya seimbangkan dengan workshop kalian karena karena level up semakin tinggi itu workshop odaran barang-barang yang diperlukan itu semakin susah jadi misalnya workshopnya masih banyak yang belum terbuka sebagusnya kalian jangan upgrade apa level up dulu karena tidak seimbang guys nanti orderannya kalian enggak ada jadi malah susah gitu guys Oke okay, guys jadi kalian bisa membeli barang-barang uh, esteril Oke okay, interior juga ya jadi kalian bisa membeli kalau misalnya udah seimbang kalian mau naikin levelnya tinggal caranya membeli dekorasi sebanyak mungkin taruh di manor itu bisa langsung naik Oke okay? Jadi ini caranya bisa mengganti floor juga guys Mengganti lantai rumah Yaitu membeli skin Tidak hanya membeli skin uh, rumah aja guys Bisa juga ini guys ya Banyak bisa dilihat Oke okay, seperti ini Bisa ditaruh di mana? Oke okay, jadi sekarang aku bakal membeli salah satu floor di sini. Oke okay, aku bakal membeli yang ini aja guys Oke okay. Yang 4000 ini ya guys ya Oke, okay, kita membeli. Nah, aku bakal mem, uh, kita bakal melihat gimana cara untuk memasangnya. Oke, okay, jadi kalian klik pan sini udah ketemu guys di skin Dawa ini ya barangnya guysnya. Ini guys. Oke, okay, tapi jangan digunakan di sini karena itu untuk rumah. Jadi sekarang kita harus masuk ke dalam rumah, guys. <laughs> Oke, okay, jadi yang belum subscribe ingat ya subscribe dulu ya guys ya dan loncengnya dibunyikan. Oke, okay, dan jangan lupa like ya, like-nya ya, like videonya. Kalau jika tutorialnya membantu, oke. Okay, jadi sekarang kita bakal masuk ke dalam, dan kita bakal mengganti uh, floor kita ya, lantai kita. Kita mau mengganti yang tadi kita beli. Oke, okay, jadi by the way, ini oke. Okay, jadi klik aja bagian pen ini terus bakal muncul seperti ini oke okay, jadi kalian pilih skin oke okay, nah ini tinggal use oke okay, udah berubah jadi gampang banget guys kalau kalian mau ganti uh, rumah kalian misalnya kalian dapat coin Iban hakoin yang dapat dari floor itu kalian bingung gimana cara menggantinya caranya begini guys tinggal klik pen itu skin trusius Oke okay, jadi gampang banget untuk teman-teman uh, yang masih baru bermain ya guys ya ini tutorialnya jadi semoga tutorialnya membantu teman teman yang baru bermain dan jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman yang lainnya dan terima kasih sudah menontonnya dan see you on next video bye bye